Ya, boleh tanya, kan? Anda itu ustadz, sudah umur 40 tahun, kan? Sudah, sudah bagus. Lah ya. boleh nggak saya tanya? Ya, boleh, Pak. <tuh> Pertanyaan saya ini gampang aja Gimana, Pak? Kita kan orang Muslim. Kenapa kita harus nyembah Allah?